Siapa nih bersahabat ya, yang gak baper, yang gak bahagia melihat penampilan idola kesayangan kita Di panggung Indonesia saat opening acara Indonesian Gangport 2021 oleh Sipi Ini menyanyikan lagu kelompos dengan ikhlas yang tentu Mendengarnya merinding banget saat mendengar suara emasnya di dalam restitusi orang. Masya Allah, mudah-mudahan idola kita diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan, amin. Ia rubah alamin. Banyak tanggapan, komentar, banyak respon juga yang diberikan yakni dari akun Nurul Rahmatika2198 mengatakan Masya Allah bener banget waktu minku kira emak saja yang rasakan tentunya terharu banget ya para fans saat melihat penampilan idola kesayangan kita saat opening acara IDA 2021 di Indosiar malam hari ini dan selanjutnya juga persahabat yang kita lihat di sini tentu ada sebuah postingan nih dari IGSnya Kak Musena Sinop Wow, Masya Allah banget bersahabat ya yang cari-cari kakak Bilar Nih akhirnya nongol juga bersahabat ya ternyata idola kesenangan kita ini Hadir juga di acara Indonesia dan lagi video call bareng Husena Sinop Dan tentunya The Sultan juga Ahmad Sahroni 88 Ini luar biasa, kejutan juga untuk kita semua mudah-mudahan Bakal ada sesuatu kejutan-kejutan yang sangat membanggakan dari idola kesayangan kita Postingan tersebut juga dari oleh akun Leslar23.official Ada kalimat Genson yang dituliskan Nih yang nyari Papa Bilar, dia datang kok mungkin nanti ada surprise guys Tuh persahabat ya Nanti bakal ada surprise dari idola kesayangan kita dan untuk berikutnya persahabat ya di sini ada sebuah postingan kabar bahagia juga untuk kita semua Yang mana persahabat Rizky Bilar Ini lagi trending di tiktok persahabat ya Masya Allah <tik> Postingan tersebut direpost oleh akun Sentala Putih pilar Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Ngakak baru sadar si kakak trending di tiktok Katanya tuh Masya Allah banget Mudah-mudahan saja itu kita selalu membawa berkah dan selalu menjadi orang baik yang selalu memberikan contoh-contoh baik untuk kita semua. Dan berikutnya juga, ini ada sebuah unggahan dari IGS-nya, Bang Adlin. Wow, Kakak bilang lagi sibuk tag persahabat ya, untuk tampil di Indosiar dengan memakai jaket sweater warna merah membuat kita semakin bangga mudah-mudahan semuanya lancar dipermudah amin ya robbal alamin kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dalam pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya ini semua informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silakan berkomentar, Bang Uni. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.